Bila laman aku di Instagram, ayah kejuara mengunggah sebuah postingan foto BBL yang sangat menggemaskan Masya Allah, mudah-mudahan BBL selalu menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua dan menjadi anak yang soleh dan pintar. Amin, Dan hentinya pastinya kita semua warga Konoha mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Di postingan ayah kejora ini pun banyak sekali tanggapan, banyak respon yang diberikan, yakni dari akun intendewangga.fi siang, ikut memberikan tanggapan, kasep soleh bagir sehat-sehat selalu, amin. Masya Allah pangkat, ya doa baik, doa yang tulus diberikan untuk BPL. Berikutnya, kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram, Nabilah Saad 5092 menyatakan. Masya Allah tabarakallah. Gemoy wow, gemas banget pastinya Warga konoha melihat Lebih Elsi ganteng Mudah-mudahan sehat selalu dan baiknya Amin Ke kabar berikutnya Berselabat yang kembali Bang Imin akan mengingatkan Untuk kita semua warga konoha henti Hentinya ta, bosan Pastinya berselabat yang mengingatkan kembali Kita untuk mendukung Idola kesayangan kita Dalam Ajang Kiss World 2022 Alhamdulillah idola kesayangan kita masuk di beberapa nominasi Ada kategori pernikahan terkis Lesti dan Bilar ini masuk nominasi Dan Alhamdulillah juga kategori anak you terkis Baby L atau Abang El Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar ini masuk nominasi juga dan kita lihat juga kategori Hot Mama Terkis Alhamdulillah Bunda Lesti juga pun Ini masuk di kategori nominasi tersebut Dan kita lihat juga Untuk Kategori keluarga Terkis Alhamdulillah Keluarga Rizky Bilar Lesti Kejora dan BBL ini masuk juga Di nominasi Dan untuk berikutnya juga ya Kategori netizen Darling Terkis Dua-duanya Leslie dan Rizky Bilar ini masuk nominasi Ini sih suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan yang kita rapatkan perselabat ya Dan kita lihat juga, Papa Bilar ini masuk kategori atau nominasi di Hall Papa Terkis ya Alhamdulillah, masuk juga nih Papa Rizky Bilar di kategori tersebut Mudah-mudahan dukungan semakin banyak Dan Alhamdulillah juga untuk kategori Indosiar Fans Terkis Lesti Lawforce juga masuk persahabat yang di nominasi bakal mudah-mudahan semakin solid Dan mudah-mudahan Untuk Lesti, Rizky Bilar, dan BBL Membawa banyak piala penghargaan Amin Dan disimak juga persahabat Untuk info dari akun Indosiar Jangan lupa dukung terus artis favorit kalian Di Kiswad 2022 ya Caranya gampang banget Kalian bisa langsung like postingan nominasi artis kesayangan kamu, jangan sampai ketinggalan, vote akan ditutup hari ini. Itu persahabat ya, disimak, dipahami, jangan sampai lengah karena voting akan ditutup hari ini juga, tepatnya sih jam 3 sore persahabat ya, masih ada waktu. Mudah-mudahan untuk fans Les lovers tetap kompak mendukung yang terbaik apapun itu buat Lesti dan Rizky Bilal. Berikutnya, para sahabat kita juga alhamdulillah pagi ini mendapatkan vitamin bahagia dari gelas kesayangan. Perhatikan di diunggah Bunda Lesti, baru saja ini mengunggah sebuah postingan foto Papa Bilar bersama BBL ya. Masya Allah, BBL semakin hari semakin ganteng, semakin embol, penyemangat buat warga Konoha. Duh, sudah dikasih vitamin ya, mudah-mudahan kekompakan semakin terjaga dengan baik. Kita lihat juga para sahabat, ya, ke momen unggahan berikutnya. Wah, wow, masya Allah, Baby L lagi berjemur. Kita lihat persamaan dari postingan video ini, Baby L. Ini kepala sudah kuat ya menahan badannya, masya Allah. Si anak pintar, mudah-mudahan tumbuh dewasa dengan sehat, cerdas dan menjadi anak yang soleh seperti keinginan kedua orang tuanya. Momen ini pun diunggah kembali oleh Golas Tibilar Team. Ada kalimat Captain juga yang dituliskan di postingan ini Masya Allah anak pinter lagi berjemur katanya persahabat ya. Dan kita juga salpun Kepada Papa Bilar yang sudah bangun ya Masya Allah luar biasa ya Sebelumnya sih kalau Papa Bilar bangunnya siang terus ya Dan Alhamdulillah kita melihat kebahagiaan vitamin seger Langsung dari idola kesayangan kita Di postingan ini pun persahabat ya Abang L terlihat mau jatuh langsung refleks Papa Bilar Ini sigap untuk tentunya membantu nih Abang L yang ingin terjatuh ya Coba diperhatikan di video ini Itu Masya Allah banget ya Abang L mau jatuh tapi tangan Papa Bilar Refleksnya sungguh cepat banget ya Komentar pun nih banyak diberikan Salah satunya dari akun Fudri Syahirayan Pas Bang El mau jatuh, gua refleks mau nangkep dia. Saking kagetnya jantung berdebar-debar, masya Allah banget ya. Tetapi disitu ada sang hero, yakni Papa Haris pilar yang sigap untuk membantu Bang El. Mudah-mudahan keluar Leslar selalu bahagia.